Apa semuanya? Welcome to my channel. Balik lagi sama gue di sini ya. Tapi seperti biasa, ya, gue main di Starlight Play. wow, langsung dihantam kali 250 dong. Baru aja mulai putarannya udah langsung dapetin cuan semuanya, dan dihantam langsung kali 250 lima puluh sama ya, ini luar biasa banget, keren ya. Oke. Okay ya seperti biasanya di sini gue cuma bawa modal receh Rp 34.000 aja dan langsung dikasih profit sama interest ini the best banget sih ya oke sambil kita melanjutkan di sini sambil kita pemanasan siapa tahu dapetin teman uh, tambahan cuan atau petir petir uh, besarnya lagi dari si Inches ya ya pasti gue juga bakal ngasih uh, tips demikian nih yang mengenai polosot gacor, info slot gacor dan juga macam slot gacor hari ini dengan bau modal receh nih. Ya pokoknya kalian sih mau simak terus videonya jangan dan Jangan ya, ketinggalan update-an update terbaru ya yang akan gue sampaikan di sini. Ya pokoknya gue di sini bermain dengan awasinnya, pastinya cakep ya mantul banget, simple dan gak panger ribet. Oke okay. dan. Nah, sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini nih semoga sehat selalu ya semoga aku aktif kalian juga sama yang lainnya ya. Besok di sini gue bakal uh, ngasih rekomendasi ya untuk situs situs mudah jackpot. Jadi buat kalian di sini gue mau ngasih tahu ya uh, rekomendasi situs-situs yang memang benar-benar the best gitu ya. Dan mungkin uh, bisa dibilang ini terbaik lah ya di uh, dunia perslotan ini ya di dunia situs slot online ini ya sayangnya <laughs> oke okay, tapi memang ini di sini gue hanya sharing-sharing aja jadi mungkin buat kalian yang sudah selanjutnya main mungkin gak masalah tapi buat kalian yang belum pernah bermain ya gue harap pinding di speed aja ya sayangnya oke okay? Langsung aja ya di sini juga bermain di situs permain 138 tiga ya, delapan dia akan makan permain gacha. Ini saya di sini ya di permain 138 Yang pastinya situs ini juga sudah aman dan percaya guys. Ya. Jadi oke okay, aman terkendali ya sudah berlisensi jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi bagi kalian yang mau join di pertemuan tujuh puluh delapan, ya linknya udah ada di pin komentar. Jadi tinggal kalian klik aja langsung sekarang juga di deskripsi ya. Oke, okay. sebelum kita lanjut ke usahaan itu ya, nongol nongol manjawi kita sambil nyerbut kopi dan kebat kebatnya terlebih dahulu nih, biar nggak tegang gitu ya biar gak separang-separang juga ya kita nikmatin permainannya Amin. dan pasti main sesuai feeling aja gak usah terbawa hawa nafsu ya film buat dia tuh terbawa emosi dalam bermain gitu ya, yang ada nanti malah merubah oke okay. gue lanjutin lagi ya di sini gue sebelumnya mm, bakal berbagi ya ke kalian ya tentang sojajor, jadi kalian gak perlu karamin lagi oke di sini gue coba dulu untuk bensin ya Ya, secara liatnya apakah gue dapetin yang mantap-mantap ya? oke jadi bagi kalian juga yang baru hadir di channel ini jangan lupa untuk dibantu support channel ini ya sayangnya dibantu dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share ke banyak banyaknya nih agar channel gue juga semakin berkembang dan dia lebih semangat lagi bikin video terbaru ya tentunya untuk menghibur kalian oke ya dan kalian juga nggak perlu khawatir lagi karena setiap harinya tuh bakal sharing tentang info pola gacor princess hari ini atau plot gacor hari ini ya segitu buat kalian yang suka main modal receh aja ya jadi buat kalian langsung takut-nakut aja ya sayangnya Oke, okay. stop dulu. Aduh, ganteng. Nice lagi. Ih, uh, mantap. Hmm, mamam juga -mam tuh ya. Lagi. Oke, okay. karena kalian, aduh. Jangan sampai ketinggalan deh. Info-info. Menarik ya, tepukan video gas drop nih yang ada di sini ya. So, mungkin itu juga bisa bantu kalian untuk dapatin kuotanya. Oke, okay, itu jadi tiga 138. Jadi buat kalian buruan yang belum join di tiga 138 ini ya, langsung diklik aja ya. Enggak usah pakai lama-lama pokoknya gue tunggu. Hmm, Mantap juga ya, lumayan udah 10-nya connect. Oh, oke okay, luar biasa banget. Biar dikasih super dia baby. Nice. Oke, okay. tapi kita menunggu di sini. Ya. Gue juga mau ngasih manis-manis untuk kalian yang udah suka sama ini. Anjir pada anjir, manis nggak ya? Oke, okay. berenang sambil makan permen. Cak, beneran? Lebih cuan di sini, man? Tentunya di permen satu tiga delapan. Gajah makan permen, gak Oke, okay. ya. Kasih uh. Mataharinya bersinar terang ya, besok Aduh ah, segini aja gue udah dapetin cuan ya kan Wow ini juga keren banget pecahannya lumayan ya Di Dari 800-331 cuy Sensasional lagi nggak tuh Gila ini, ya Oke mungkin nggak lama lagi gue mau langsung cabut aja kali ya Karena memang disini gue udah dapetin profit dari modal receh-receh gue nih ya Oke dan sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya sudah nonton sampai habis semoga video gue ini bisa menghibur dan kalau kalian berdasarkan bisa bawa hoki ya buat para klubbermenu dan para mamen-mamen gue di, di luar sana ya oh, yeah. dan sekian aja video gua ini ya gue izin pamit terlebih dahulu sampai ketemu lagi bye